Mulailah trading di platform dari pilihan aset. Semua aset disortir menurut jumlah profit. Lakukanlah analisa grafik catatan nilai untuk aset terpilih dan cobalah memprediksi arah, naik atau turun daripada saat ini. Di panel trading, catatkanlah jumlah investasi dan waktu penutupan opsi Anda. Untuk membeli opsi, pakailah tombol Call dan Put. Timer akan memperlihatkan waktu yang tersisa untuk penyelesaian pembelian. Sebelum waktu ini, Anda bisa membeli opsi untuk jumlah apapun. Belilah opsi untuk mulai trading. Di jendela penyelesaian, opsi profit akan diperlihatkan. Dan profit ini akan diberikan ke saldo Anda secara otomatis. Semoga sukses di trading di IQ Option.